Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pala Kantor Imigrasi Kelas 2 bumi berserta jajaran Kantor Imigrasi Kelas 2 Sudabumi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok. Semoga sukses selalu, jaya selalu dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Jabar pasti, kahit! Depok pasti, kahit! Seluruh karyawan dan karyawati Kantor Imigrasi Tasikmalaya mengucapkan selamat ulang tahun Kantor Imigrasi Depok semoga tetap jaya. Satu. Selamat ulang tahun untuk Kantor Imigrasi Kelas 2 Depok semoga tetap jaya dan pasti jaya. Kami mewakili bapak mengucapkan, guru